Nama saya Mustafa dari Gerobokan, Gero Oh Oh Gerobokan, ya. banyak tadi kok dari Gerobokan ya Ya terus Allah menerangkan tentang orang fasik yaitu orang yang melanggar perjanjian setelah perjanjian itu diteguhkan dan memutuskan apa yang harus disambungkan Allah Taala. Mohon dijabarkan mananya dan diberi contoh begitu Ustaz Dibaca surat Al-Baqarah ayat 27 Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 27 puluh tujuh. Allah di nayang kudo nahdallai membangdi Dibaca dari 26 puluh Inna Allahu la yastahyi ayat ribama salamma salam ma baunda fa ma fauqah. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحكم ربه، وَمَن لَّدِينَا كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَا دَرَى أَرَادَ اللَّهُ بِهَا ذَا مَثَلَ يُدِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُدِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ يَنْقُدُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu Adapun orang-orang yang beriman maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka Tetapi mereka yang kafir mengatakan apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah dan dengan perumpamaan itu pula banyak orang yang diberinya petunjuk dan dia tidak dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik. Nah, siapa orang fasik itu? Terus saya ditanya, di... Yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh. Dan memutuskan apa yang diberintahkan Allah kepada mereka untuk menghubungkannya dan membuat kerusakan di muka bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Jadi orang fasik itu, orang yang aladinah yang udunahad Allah mimpati Orang yang merusak janjinya kepada Allah, telah janji itu deklarkan dengan kuat. Saya terangkan berulang kali di mimbar ini. Kita semua ketika lahir di dunia itu sudah berjanji dengan Allah. Kita semua kita dulu ditanya oleh Allah, alastu bi Semua ditanya gitu dah dulu. Jawab kita gimana waktu itu? Polu bala, syahidna. Kankahku Tuhanmu? Ya kita menjawab, ya betul Allah Engkau Tuanku. Ya betul. Ya kami saksi bahwa Kau adalah Tuhanku Nah itu jawab, jawab kita dulu begitu Maka telah lahir Nabi kita juga mengatakan Kullu mauludin alal fitrah Semua bayi yang lahir diberi modal oleh Allah Beragama Islam Beragama Tauhid Fitrah itu ber kesiapan beragama Tauhid itu. Nah, setelah gede kok tidak jadi orang Islam ya Itu merusak janji Janji kepada Allah tidak mempertuhan Allah malah mempertuhan yang lain selain Allah Apa mempertuhan patung, apa mempertuhan kuburan, apa mempertuhan manusia Apa mempertuhan hawa nafsu, itu semuanya mengingkari Allah ya, Mengingkari Allah, itu merusak janji Kemudian berikutnya al yang kuduna atau Allah mimpati mimpati daun amar Allah bihi ayu sholat yang memutuskan sesuatu yang oleh Allah diperintah untuk menyambung berarti al muslimu akul muslim orang muslim itu saudara muslim jangan memutus persaudaraan dan Allah perintahkan waktasimu bihablillahi jamia'u wala tafaraku pegang teguhlah agama Allah jangan bercerai-berai mati itu seperti satu tubuh jangan sampai Ya, berputus silaturahim ya, Nabi sampai mengatakan ya, Al muslimu akul Muslim Orang muslim satu dengan yang lain itu saudaranya Maka kalau terjadi perselisihan Sampai ada yang memutus Nabi memerintahkan Sambunglah orang yang memutus dengan kamu Wakti menharam Berikan sesuatu kepada orang Yang mengharamkan memberi sesuatu kepadamu tidak pernah mau memberi sesuatu, tidak pernah meminjamkan sesuatu kepadamu seolah-olah memberi atau meminjamkan sesuatu kepada itu haram. Maka tidak akan mau mengharamkan. Lah kalau ketemu orang semacam itu berikan pada dia kalau kamu mempunyai sesuatu. Waafu maafkan orang yang mendolimi kamu. Jangan dia berbuat dolim kamu dolimi ganti sama namanya. Maka kalau dia mendolimi maafkan. Nah orang fasik suka merusak janji, suka memutus sesuatu yang oleh Allah diperintah untuk menyambung Tidak hanya persaudaraan saja termasuk sholat Sholat itu supaya disambung, tidak boleh diputus Lima waktu itu sholat duhur asal maghrib, bisa waktu-waktu tertentu Jangan diputus saya hanya sholat duhurnya mau asalnya mau maghribnya itu subuh dan isahnya saya nggak mau Allah perintahkan nudhulu fisiilmi kafah lima wajib sholat itulah harus dikerjakan oleh orang Islam tidak boleh diputus salah satu dan yang lain-lain apa perintahkan Allah itu disambung jangan kamu putus lah orang fasik sukanya memutus malah ada putuskan kan antara sholat dan zakat zaman Nabi wafat kemudian ada sekelompok manusia dah tak mau lagi bayar zakat oleh Abu Bakar siddiq khalifah yang pertama yang tidak mau membayar zakat sudah memutuskan antara sholat dan zakat Nyatakan sudah murtad perangi dia fil ya berbuat kerusakan di muka bumi manusia diciptakan oleh Allah tuh khalifah menjadi pengatur di bumi malah jadi perusak rusak Jangan merusak di bumi. Dah jadi Pak Kalipah pengatur, penata. Apa merusak buminya atau merusak ketentraman di bumi ini? Ya, bikin kacau, bikin ribut, merusak persaudaraan dan sebagainya lah. Nah itu semuanya bikin kerusakan di bumi. Maka Allah juga katakan Ardi, ya, Wal Fil pari Wal pahr, sudah rusak nyata, kerasakan di darat dan di laut ini karena perbuatan manusia itu tidak boleh manusia itu seorang nguri-uri ngupaini darat dan laut, tanaman dan banyak diopeni dibaikkan baik kamu penata, jangan malah rusak La Allah malah menyatakan The Fasad telah nyata kerusakan Bilbari wal Ard, Bilbari wal Bahar di darat maupun di laut karena perbuatan manusia nah, ini termasuk yang dilarang, itu orang fasik yang mengalami.